Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channel YouTube Lain Project Channel YouTube paling lain Indonesia Raya Di video kali ini Lain Project akan mereview Uang keluaran baru dari BI Alias Bank Indonesia ya Kita bandingkan dengan yang keluaran Lama edisi 2016 Ini 2016 Yang ini terbaru 2022. Untuk tampak depan dari uang rp rupiah pahlawan Cut Mie Mutia ya. Sama tetap Cut Mutia cuman yang ini agak lebih cantik yang terbaru. Cut Mutia juga ada peta Indonesia sama. Sama, cuman yang baru ini lebih jreng cetakannya ya lebih sering kemudian di baliknya ada apa ini oke ada bandana Neira Bandana Neira ini seribu rupiah yang baru sama Banda Neira lagi-lagi warnanya memang lebih sering yang baru lebih wow lah istilahnya. Oke untuk membedakannya ukuran dari ukuran lebih kecil yang baru. Nih yang kecil yang terbaru ya 2022. Tahunnya di mana ini pemirsa? Oh kok buruk pemirsa? Banda Neira Oke ini ada Peruri Gagal fokus teman teman Nah ini dia Peruri TC 2022 Apa itu peruri Silahkan Dicari di Madogel ya Oke peruri Untuk 1000 nya Sudah kita review Kita agak ke bawah sedikit Nah Yang versi 2000 Rp. Ada gambar pahlawan Bapak Muhammad Husni Tamrin Ini pahlawan dari mana teman-teman mungkin tahu Yang tahu bisa komentar di kolom komentar ya Oke 2000 rupiah sama Cuman yang baru ini kayak ada ini ya apa Kembang-kembang semua Ini untuk ngetes mungkin Keasliannya pakai sinar biru Oh lu keramba ya Oh, ya. kata teman saya di sini Pak Andip hologram namanya ini <laughs> iya hologram untuk ukuran nah segini guys tambah kecil guys untuk penampakan belakang ada penari apa biring dan pemandangan ngarai sianok sama sama penari piring cuman lebih Tampak yang ini yang baru, bearingnya sama juga. Jangan mati, Jangan. Ya. Jangan mati. Oke, oke, lebih kecil ya. Positif, pokoknya yang baru ini lebih kecil, dari yang 2016. Lanjut ke pecahan 5000 rupiah, di sini ada gambar pahlawan, dokter Kiai Haji Idham Halid sama yang terbaru juga Idham Halid cuman ini hologramnya hijau hijau dan di sini juga ada ini apa hijau juga ya di sini enggak ada yang di versi 2014 ini enggak ada ini kok 2014 yang oh 16 guys rokoklah murus ya 2016 ya jadi yang 2022 ini ada variasi hijau Yang sini enggak ada Untuk baliknya Yang versi lama ada gunung Bromo sama Tari Gambiong Penari Gambiong Ini ya sama Penari Gambiong sama gunung Bromo Cuman lebih Wah Bunganya ini jadi biru Ya ini ya. Oke, bunganya jadi biru yang sini kan hijau, yang versi 2016. Lanjut aja biar lebih cepat untuk ukuran lagi-lagi lebih kecil yang yang baru, teman-teman. Lebih kecil yang baru. Lanjut ke 10.000. Kita mulai dari pahlawan lagi. Di sini ada Bapak Franz Kaisepu. Sama ya Franz Keisepo Cuman hologramnya kali ini Coklat Ini bulat-bulat Coklat Ada tanda tangan gubernur BI Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Untuk baliknya Ini ada penari Pakarena Sama Taman Nasional Wakatobi Di Dimanakah letaknya Silahkan dicari tahu sendiri di google ini sama juga ada penari Pakarena, sama Taman Nasional Wakatobi. Ini tulisannya di sini, teman Oke, ukuran juga lebih kecil ya. Nah, kan lebih kecil yang baru untuk pecahan. Rp20.000 Ini ada pahlawan. DRGS Sj Ratulangi Sam Ratulangi ini juga sama yang baru ada Sam Ratulangi cuman ada variasi merah di bawah peta Indonesia ini ya ini peta Indonesia ini Sumatera Sabang di sini merah oke ya jadi variasinya cuman ada hiasan ini merah kalau yang di sini lurus ijo dari Garuda ini lurus ijo Nah, dari sini ganti merah rp rupiah yang belakangnya ada eh, lokasi wisata Derawan sama Tarigong ini, Menarigong. Ini juga sama, Menarigong, cuman bedanya di mana? Di warna Oh, penyunya ini atau kura-kuranya ini lebih tampak ya teman-teman yang versi 2016 kurang keluar ini penyu nya penyu apa kura-kura ini penyu. inilah penyu kata teman-teman di sini penyu saat hari tadi yang bilang ya, penyu hmm. penyu apa pak hewan penyu. ini yang penyu. ada cangkangnya penyu. itu ya untuk versi 50.000 pahlawannya ada insinyur Haji Juanda Kartawijaya sama pahlawannya. Cuman ini hologramnya berwarna hijau, ada logo BI ini kelihatan kalau kena cahaya. Langsung dia menyala. Untuk kacamata juga lebih bagus yang baru ini. Dan variasi di sini sama seperti yang tadi. Jadi yang baru ini lebih banyak variasi warna di bawah peta Indonesia ya, 50.000. Nah, kalau yang ini kan lurus Oke kita balik, ada apa di sana? Wow oh, ada Taman Nasional Komodo sama tari Legong, apakah sama yang sini? Sama, cuman warna bunganya yang ini agak berkurang, malahan yang baru ini agak lebih banyak variasi putih di pinggir yang sini banyak coklatnya krem ya krim atau coklat itu Oke okay. Untuk ukuran Ukuran sama ini Untuk ukuran sama persis 50 yang baru sama 50 yang lama Sama persis Kalau yang tadi kan 20 juga sama ini ternyata Mulai dari Dari 20 yang sama Yang 10 nya lebih kecil yang baru jadi mulai 20.000, ribu, 50.000 ribu ukurannya sama. Sama itu berarti persis ya, ya. teman-teman. Oke. Okay. Kita lanjut ke uang terakhir, pecahan 100.000 rupiah. Di sini ada Bapak Proklamator kita tercinta. Di sana ada Bapak Insinyur Haji Soekarno dan Muhammad Hatta Dokter Andes. Yang versi 2016 ini, senyumnya juga merekah ya kalau yang 100.000 ini, senyumnya beda dengan yang agak murah tadi. Kemudian logo BI-nya ini keren, apa hologramnya kuning keemasan BI. Kemudian di bawah veta Indonesia ini variasinya dua warna malan ini, merah sama hijau. Ini adalah pecahan terbesar di Republik Indonesia, Rp ribu rupiah. Full senyum masih kalau dapat yang ini masih. Hmm. Full senyum, kita balik aja. Di baliknya ada lokasi wisata Raja Ampat. Yang jelas kalau punya pecahan itu bisa. Iya dan tari tari topeng Betawi ya ini. Masih. Untuk yang baru juga sama tari topeng Betawi sama lokasi wisata Raja Ampat ini. Angge apa? Wisata unggulan di Timur Papua. Untuk warna bunganya lebih keren bosku dan untuk nomor seri rata-rata versi lama itu ada di pojok atas sama di pojok bawah ya. kemudian yang terbaru ini bintik-bintiknya juga berubah nomor serinya juga ada di samping ada bintik-bintiknya ini ke samping yang lama gini ya sama yang tadi juga belum kita review Oke, biar tidak terlalu lama dan bosan kita akhiri aja nanti bisa teman-teman Cari sendiri uang barunya Di bank-bank terdekat Sudah beredar dan resmi Ini bukan uang mainan, oke okay? Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing kisintelok rek <tuk> Oke okay.